Selamat datang di komunitas soccer Bekasi sudah siapkah untuk teriakan kemenangan liga 2021 45x2 ya? Bisa. ya, main posisian aja oke, kan cuma wasit, sopipnya ada sekalian coi derod, lihat lapangan seperti ini garis tanpa garis ya, tidak ada garis ya, jadi ya kalau sananya agak kemaju ke sedikit saya tidak tip, wajar aja, karena tidak ada garis, saya tidak berhak kalau terlalu maju sejauh, pasti saya ambil oke, okay. saya terima ya, Kapten tolong dibimbing rekan-rekannya cuma pertanyaan satu ya, boleh, Kapten, siapkan uh, untuk Kapten Godewa Pak Menyerang Terus ada ucapan lepas, itu fall. Ya, itu Pasti saya akan tiup, itu oh, Andrej oke okay. ya Andrej, itu Andrei okay. itu pasti akan oke okay. yeah. okay. tidak ada kata-kata lepas kita okay. Itu akan berhenti, orang pasti berhenti Dilang, Saat dimulai, itu nanti Ya, Oke ya juga itu keep kata kipar, gitu Oh nah. jadi Setelah, <laughs> setelah, ini setelah, setelah, setelah, setelah, setelah, setelah, Yeah. oke, okay. yeah. kiri okay. yeah. tv bang, yeah. nah, biro gimana? di tempat di yeah. oke, okay. nah, kick oke, okay. yeah. yeah. yeah. yeah. sure. yeah. selamat yeah. belah, belah, belah. Oh. Oh. Oh. Bila kau Bagaimana caranya kita harus lebih dari mereka-mereka ya karena mereka itu tamu tamu aja yang bersih apalagi tuan rumah bener nggak? Oh, ya. nah, tapi di masar jargon itu jangan sampai cedera kita. Bagaimana caranya kalian keras kalian duel tapi ngecedera itu aja. Ya. Ya. Bukan apa yang tahu tapi kalian masing-masing sendiri nih yang tahu ya. Nah, kalau kalian mau cedera, gimana caranya? Mungkin <SILENGALAN> <ambil enggak>? Kalau aku tuh nggak tahu Soalnya masing-masing yang mau cekain tuh Kalian bawa sendiri Jadi ya, keras, duel, <SILENGALAN> al ada Tapi itu caranya menjalankan cedera Itu, yang tepat nih, oke Amin okay. dalam berangka apa nih po, ke sini nih Po. Ini kita oh, sopan kore. Iya, Timore lagi ngot bola apa gitu. tutup ini teman-teman. Iya, kita rada bubar. Kelompok Persipa biar menang. Amin oh, oh, Persipa itu apa sih Po? Ya, oh, petan bola pisangan. Oh, pisangan oh, ya. Ayo. Ayo. Ini udah ke sini udah pada bersih belum rumahnya nih? <laughs> kok, ini kan udah, udah seringnya ngikut-ngikut begini ya? ya? Biasanya persiapannya apa aja yang dibawa, po? Oh, banyak. Alat make up ini ya. kita udah ada. Iya. Make up juga ada. <laughs> yang pasti kostum postum, ya. Kostum ya. Iya. Ini pandesan mainnya pada semangat. Sporternya kayak gini tuh, ya kan? Ayy. Iya, nah ini nih, nah ini nih ketuanya nih. Wah ini manggil apa nih manggil apa nih Kakek boleh kapan oh, cari? Kakek, wah petuaneng. Oh ya, oh. Okay. Ini sebonya. <laughs> ya yeah, ini sesuatu. berapa lama Pak gabung di Persipa Nah, oh, cuma kita udah dari sejak tahun 95. 95 Pak. ya. Dan bikin Persipa beda dari tim lain apa sih Pak? Seperti Pak. Oh, Baru 17. <laughs> Hah, 17? 17 tahun iya. Hari ini kenapa nggak main Pak? eh, caru pembicin udah, kecuali ke tepunya wih, joketnya bagus <tuh> nih sponsor? sponsor anak mancu, deh, ya. mana, mantu deh, duit wah mana pak, mantu bapak yang mana yang main? no, oh, ketuanya no oh, oh no ketuanya wih dek mantu anak-anaknya, mantunya nih, mantunya semua mana ini semuanya? iya iya maka Pak, saya mau nanya nih, Pak. Udah, kan bapak, udah lama nih megang Persipa. Nih, suka duka yang bapak alamin, megang Persipa apa aja sih, Pak? Nyolong apa aja, Pak. Udah aja, yang paling berkesan, Pak. Yang paling berkesan apa tuh? Nah, berkesan kemarin Udara. juara waktu di itu, di Satria Jaya waktu juara. Kita itu berarti udah ada namanya juga ya. Kita kerrepas pertama. Ini awal mula terbentuknya gimana sih pak Persipa ini pak? Awalnya Kita bersama-sama dengan anak-anak. Ini cara nyatuin pemain sebanyak ini gimana tuh pak? Ya kita karena kita sering kumpul, sering main bareng ya kita kita bangun bareng-bareng jadwal dia bersatu dia, dia, dia, dia. dia. kan ini. Iya ntar, Ini khusus ini mah. Lagi nyari tema dulu. Bang <tuk> oh, yeah. kesan pesan nih selama berada di Persipa oh, nih, Pak. Yang Bapak alamin Ya, biasa kita namanya pemain kita ya suka dukanya sama anak-anak yang selalu berkobar-kobar. Coba kita, kita akan <tuk Whitney> selalu eh, mau kita tingkatkan terus brand nah, kita. Tutam, Kami pendukung Persipa TFC, mendukung Terima kasih Pak tu FC semoga menang. Yeah. Juara. Yeah belum tercapai memang satu kendala saya nah, jujur kita belum punya lapangan aja iya <tuk> ya. tapi A. belum punya lapangan tapi main sebagus kita ini alhamdulillah terima kasih ya sebelum Uyuh. bertanding apa sih Pak yes. yang disampaikan Pak sampai main sebagus ini ya paling strategi yang kita sampaikan sebelum kita bermain strategi pola itulah intinya yang pertama tapi alhamdulillah kepercayaan anak-anak dengan kompaknya anak-anak kita selalu tampil baik ya walaupun sementara ini belum mempunyai lapangan untuk sarana olahraga khususnya tidak berlatih atau main seminggu sekali main itu aja sampai kapanpun saya siap mendukung intinya tinggal dua orang ini ketiga orang tua tuh hmm. semuanya udah pada... nah itu, terus dia. <laughs> nah ini orangnya juga alhamdulillah nggak ada orang lain nih ini potakan anak mantu gini ini incin. mantu mantu mantu mantu oh no no no paling eksis ya artis artis ya adek saya udah mantap gitu tiktok kadang-kadang ada di ploradon pauna waduh <girestikasi> saksikan tim persipa itu FC disaksikan di channel channel gilbar FC gibal rc obat gilbar gilbar FC official official Oke okay, sip ya yeah. yeah, semangat sekarang nggak pemainan nih katanya pemainan kurang disiplin nih yang mana senior ini nih senior apa ya, ya. Oh, bang? Nanya, kan? bang. Comment, <laughs> no, no, comment, no. bang. Ayatan, terus tadi kan ini, ini, ini comment terus ya kan? Nah, saya mau Tahu nih di depan <susul> kamera nih. Oh, di depan kamera, jangan lupa. Ya, di, di, diwakilin dua Mana, mana sih? Ini beda tim semua, pak? Oh sama? Nah tadi katanya mau dipotong, ya kan? Lewarin potong nih, ini ada kenangan nih. Ini aja nih. Kok hamil sih? iya mana buk, buk. nih <laughs> bang ini kan abang sudah main belum sih? belum ya belum ya, saya, belum saya, ya. Ma. kenapa mah enggak ma. entar gantian dulu poin oh, dulu saya, saya mah oh enggak nyapain <laughs> Oh, <laughs> nah nih kira-kira nih Abang kan main bola rapi banget. Nih. Yang di bawah apa aja sih, Bang? Sepatu, sepatu. <laughs> iya, terutama itu sepatu roda, sepatu boot. Ngecor. Oh. <laughs> Habis main bola ngecor. Nah, <laughs> iya. Nih, kamu wasit kan jarang ngeluarin kartu nih ya. Iya. Kasih kartu miskin aja, Bang. Ya, jangan kartu miskin <laughs> <Abang> sama <bisa laughs> blangsang. Nah, <laughs> ini mm. nah, kira kira ini Abang pemain inti yang persipan, ya, kuncian. ya, ini kuncian ini yang aku mau <laughs> Goro, goro, goro-goro baik dong Iya, goro-goro aja. Emang iya. Emang persiapannya nih bang, sebelum main apa sih yang dilakuin bang? <samai dunia> Latihan, terutama berdoa. <mian> berdoa ya. Wah ini jarang. Bener. Jarang kayak gini, iya. Pasti itu. Yang berdoa saking jarangnya, tapi belum main kan? Berdoa baik. yang Iridannya. Gawangnya dikencingin enggak tuh? Orang. Orang ya. <mian> Pakai kali. Ini lapis satu ini itu hati gua. Itu datang Này, ra evaluasi ya, perlu ya perlu ya perlu banyak evaluasi ya kedepannya Insyaallah kedepannya kita lebih bagus lagi ya, ya mudah-mudahan harus latihan fisik lebih keras ya evaluasi taktik kerjasama mental yang penting ya, mental. Jadi, nah, itu namanya ya, nah, masih banyak perlu evaluasi ya permainan indahnya jadinya kelihatan yang nah, perlu ini diubah ini. pertama, fisik kita harus ditambah ribadi kita nih, kalau kita cinta bola fisik kita itu harus berubah Ciri. jangan kayak gini terus, main, ketemu, main, ketemu, main itu fisik nggak bakalan berubah main 15 menit, 20 menit, habis fisik tapi kalau kita punya inisiatif, kita cinta bola fisik harus Mandiri juga ya mandiri juga ya, -mandiri juga ya. Hmm. kita jaga fisik ya itu insya Allah kedepannya kita lebih berkembang lagi main kalau ketemu main ketemu main sampai kapanpun sampai punya cucu kalau aku. Tanian hari ini udah maksimal tapi pola daya kita kurang beruntung.